Assalamualaikum Sobat Aski Bingung cara merubah kalimat kata-kata di PDF Mau kita rubah atau kita ganti Atau menambahkannya Gimana caranya? Langsung simak aja ya Kita buka file PDF-nya ya Di PC laptop kita Setelah itu klik kanan Kita buka Open With ya Oke okay, setelah kita penuhi, kita pilih ke word ya Kita pilih kita oke-oke okay -okay aja ya Nah berhasil ya telah terbuka file-nya yang kita mau ganti atau kita tambahkan Saya beri contoh ya Selamat mencoba semoga bermanfaat